Salam bahagia bagi kita semua para pejuang pangan, para sahabat tani semua di seluruh daratan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 herbisida untuk tanaman padi yang pastinya top banget Dash. Tapi sebelumnya, tak lupa kami untuk mengingat klik like dan subscribe tanda lonceng ya guys. Karena itu semua pastinya gratis ya. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan 5 herbisida untuk tanaman padi. Herbisida pertama yang akan kita bahas adalah Herbisida Paketan Serendi 28 WP dan Nugra 69 N.C. dari PT. Nufarm. Serendi adalah Herbisida padi dengan dua bahan aktif, yaitu Sodium belas 18% dan Pirazosulfuron 10%, yang merupakan Herbisida sistemik pra dan purna tumbuh berbentuk tepung yang larut dalam air, berwarna putih untuk mengendalikan gulma daun lebar, gulma daun sempit dan teki pada tanaman padi. Sedangkan nugras berbahan aktif phenoxapropeethyl 69 gram per liter, merupakan herbisida sistemik purna tumbuh yang sangat tangguh dalam mengendalikan gulma golongan rumput-rumputan seperti jajagoan dan timunan sampai tuntas. Sehingga dengan paketan Serendi dan Nugras semua jenis gulma padi dapat terkendalikan dan tanaman padi kita tetap aman, Bos. Untuk dosis per hektar kita membutuhkan Serendi 100 gram atau 4 bungkus dan Nugras 250 ml. Ingat ya, Bos, selalu baca aturan pakai pada kemasannya. Kita lanjut ke herbisida yang kedua. Herbisida yang kedua adalah Raistar Extra 89 D dari PT Bayer. Raistar Extra berbahan aktif fenoxaprofetil 69 gram per liter dan netoksisu 20 gram per liter. Rhaestar Extra merupakan herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam minyak berwarna putih keabu-abuan untuk mengendalikan gulma pada pertanaman padi. Gulma yang dapat dikendalikan jenis gulma yang berdaun sempit, berdaun lebar dan teki-tekian. Jadi hampir semua jenis gulma padi dapat dikendalikan dengan herbisida ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah Raistarextra ini hanya mampu untuk mengendalikan gulma yang sudah tumbuh saja, Bos. Karena herbisida ini sifatnya purna tumbuh saja. Untuk dosis pemakaiannya berkisar 300 sampai 400 ml per hektar, bos. Jadi cukup ngirit juga, bos. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada petunjuk pemakaian yang ada di botol kemasannya, bos. Lanjut ke herbisida berikutnya, bos. Herbisida yang ketiga kita akan membahas Apirol 550,8 dari PT Cingenta. Herbisida ini juga berbahan aktif dua jenis bahan aktif, yaitu metilbensulfuron dengan kandungan 184,8 gram per liter dan piriftalid dengan kandungan 366 gram per liter. Herbisida apiro merupakan herbisida sistemik yang berbentuk cairan pekatan yang kental gas. Sedangkan untuk sasaran gulmanya, herbisida ini juga mampu untuk mengendalikan hampir semua jenis gulma pada tanaman padi, seperti gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, dan juga teki-tekian. Jadi, cukup mampu juga gas herbisida ini untuk dosis pemakainya dalam satu hektar dengan penyemprotan volume yang tinggi. Kita membutuhkan herbisida Apiro ini sebanyak 330-450 ml per hektar. Oke, kita lanjut ke herbisida padi yang keempat. Herbisida yang akan kita bahas adalah Novlead 120 dari PT Corteva. Herbisida ini merupakan jenis herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berwarna kuning. Untuk mengendalikan gulma pada budidaya tanaman padi sawah dan sebar langsung, bahan aktif dari herbisida ini adalah florpiraoksifen benzil 20 gram per liter dan sihalofop butil 100 gram per liter. Sasaran dari herbisida ini adalah enceng, jejagoan atau jawan, cabecabean, timunan atau dengkulan atau jongka jongka, serta tekian. Jadi hampir semua jenis gulma pada tanaman padi dapat disapu bersih dengan herbisida yang satu ini, bos. Dan untuk dosisnya per hektar kita hanya membutuhkan sebanyak 500 ml saja sudah cukup untuk memberantas gulma yang tumbuh di lahan padi kita, bos. Dan pastinya aman untuk tanaman padi kita. Untuk herbisida yang kelima atau yang terakhir, kita akan membahas produk dari PT Petrokimia Kayaku, yaitu Nomin 103 OF. Herbisida dan Omin berbahan aktif bispyribac sodium dengan kandungan 103 gram per liter bos. Herbisida ini merupakan herbisida yang bersifat selektif dan sistemik purna tumbuh yang berbentuk pekatan berwarna putih. Untuk gulma sasarannya, herbisida ini juga mampu untuk mengendalikan semua jenis gulma yang ada pada tanaman padi kita bos. Seperti gulma daun lebar, gulma daun sempit dan juga teki-tekian. Untuk dosis penggunaannya, kita hanya membutuhkan 250 ml saja. Untuk menjadi catatan penting ada beberapa hal yang perlu Mimin sampaikan. Dalam mengaplikasikan kesemua herbisida tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, selalu memakai dosis yang sudah dianjurkannya bos. Selalu baca petunjuknya yang ada pada kemasannya. Yang kedua, saat aplikasi lahan dalam kondisi macak-macak atau basah ya. Yang ketiga, satu hari setelah aplikasi lahan digenangi selama dua atau tiga hari upaya gulma cepat mati. Dan yang keempat, saat aplikasi spuyer atau noselnya disetel gak kendor ya, biar diperoleh hasil semprotan yang agak kasar. Oke bos, para sahabat tani di seluruh Indonesia, itulah bahasan kita kali ini mengenai herbisida untuk tanaman padi. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Bos. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di bahasan lainnya yang tentunya akan lebih menarik.